Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sobat semua Oke hari ini Akan pengiriman ini box cincin Ini warna merah Kita tinggal warna merah ya Ini kita akan kirim ke Dawi Kudus Kita akan cek dulu Untuk yang aman ya Ya Aman ya kita akan packing dulu. Kita menggunakan beberapa web seperti biasa. Nanti kita akan kirim melalui ID Express. Oke, okay, kita akan ini Akan pegang dulu ya Masukkan Mungkin agar enggak muat ternyata Oke, harus muat ya ini Kita akan paksa Agar Agar muat Selamat ah. datang Oke, terima kasih atas perhatiannya, sekberkian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.